What? What's that? BAM! BOOM! siapa siapa siapa mau kenapa siapa sebentar terbang saya punya 50 ribu Hah? boleh Nanti dulu itu belum dibayar sebentar mas oh gitu grepe ada gak bang grepe apa grepe grepe ada yang punya 50 ribu nggak mas pak dari dompetku selalu nggak pakai uang kese. Ya ya ditunggu habis podcast dah. Pertanya, Pak. -ba. Lanjut, Bang. <laughs> siap, siap. Kang Yoyo. Iya. Aduh. Aduh, Kang. Kenalin dirilah sama Bomberman dan Bombermanwati kita okay, di sini. Oke, siap. Ini, Untuk seluruh Nusantara ini. Oke, okay, siap. Untuk seluruh Bom Bom Boy dan Bom Bom Girl guys ya, okay, welcome to my guest oh, oh. nama saya, uh, nama asli itu di KTP Katanya. sama di akte itu Dian Karyana Dian Karyana uh, Dian Karyana berarti saya manggil Kang Yana Kang Yana boleh, boleh. Kang Dian hmm. boleh uh, tujuan kesini yaitu dibawa sama kakak uh, saya untuk berkunjung lah yang sampai sekarang saya masih pusing hmm. dan ini juga eh, kebangan buat saya bang. Di Perdana, saya naik pesawat ter terbang. Perdana. Ah, uh, perdana. Jangan kan pesawat terbang, naik mobil pun saya nggak pernah. Muntah pasti, pasti muntah. Berangkat ke sini saya naik pesawat terbang, bang. Makan antimo dua strip Terima kasih untuk antimo. Anda bikin saya nggak, cuman saya kesel. Antimo nanti mau <laughs> <Modol. laughs> <laughs> oh ya gitulah pokoknya mah, tapi uh, kan nggak apa-apa, apa-apa, cuman jet lag, ngelenyap lenyap, apa ya, bahasanya bahasa Inggrisnya mungkin jet lag, kalau bahasa Sunda tuh nggak jadi jet dan lag, <laughs> jadi gini, saya deskripsikan, jadi nggak lenyap itu kalau ada apa namanya ya, tanyakan ya, tanyakan yang ah. agak landai, itu nggak lenyap. Ya? Naik pesawat Gak ini lenyapnya satu jam lebih. Terus gitu bang, hilang. Kamas sejam loh ngalanyaapnya. Kalau di polisi tidur itu uh, sleeping police huh? itu cuma sedikit lah. Sedikit. Iya. iya iya Kalau naik pesawat itu saya uh, yang belum naik pesawat coba nanti kayak saya kok. Cuman saya anjurkan antimo ya, nggak usah pakai cap kapak, nggak usah anti mo aja dua nggak akan muntah. Insyaallah. <kuh> Berarti, Kang? Ya, Kang Yana Kang Yana Kang kaya lah kaya anak, kaya anak, kaya anak, kaya Baik-baik baik Baik-baik kaya anak, bos anak, baik baik bos anak, kaya anak, kaya anak, kaya anak, kaya anak, iya iya kaya anak, begini, ya. <susur> ya, <marun. Anda> begini. <susur> Kang kaya Kang kaya gila yo. Iya. Ya apalah, jelasin. Saya mau nanya ini kan. Oh iya, iya iya iya Jadi saya itu uh, public enemy. Uh. Eh, uh, troublemaker. Tiap ada saya, eh uh -huh. uh, sedikit kita berbuka aib. Oke okay. Oke. Okay. Saya itu di daerah eh uh, bisa disebut diasingkan, Bang. Serius karena karena ulah saya sendiri. Oh, saya mau ya. menyalahkan orang lain, menyalahkan kamu Ma. nggak. Saya so, <laughs> <laughs> ini orang terburuk yang ada di lingkungan saya. Nah, jujur, uh, pokoknya the, the... Oh, pokoknya the... trouble maker. Karena kan uh, saya bangga dengan kediaman saya sendiri karena pusat toko buku terbesar di Asia itu hmm. uh, Palasari, toko buku Palasari. iya ya, betul betul. Di situ tiap saya jalan itu tutup. Akibat? Pakai saya udah tahu ini mau lewat nih sih. Nah, Dia, dia, dia, dia, dia, itu dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, serius dia, dia, dia, Betul. Ya, betul saya dia, pernah bawa jam segini masih gitu uh -huh. sekarang masih gitu juga dia, dia, dia, yang bikin aneh, memang dunia ini drama, oh, ya benar nggak? Iya, kan seru. Tapi sayangnya aksinya kan? pada jelek. Aksinya kan udah iya. drama. Iya betul. <laughs> dunia ini panggung sandi drama. Siap mulai. Aston A. <laughs> ampun. ampun bang iya, ampun bang iya, ampun bang iya. Iya iya. Gimana gimana? Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang gimana? Lucu bang. Jadi begitu ada, toh, lucu. Iya, lewat. Lucu. Ya. Jadi ke, eh, ya, ya, bahasa, ya, bahasa, bahasa bahasa Indonesia nih ya. ke. Ya. Jadi begini, ya. asik. Jadi begini, ada dua sudut pandang, visual sama realita. Hmm. E, kebanyakan sekarang mungkin e, entertain lah. Misalkan saya dicap OU oh, oh, sudah menjadi entertain. Hmm. E, public e, public ada di YouTube, ada lah. di segala macam oh, lah. Dari dulu yang katanya troublemaker boys, sekarang jadi hmm. baik-baik bos lah. Hmm. Hmm. Jadi dari awalnya saya lewat ke pasar itu mereka pada tutup, sekarang pada eh, pada, pada pada pada. Halo kan ngopi ngopi, -ngopi. aja nah. aneh? dengan niatan? dengan niatan gimana ya? karena saya nggak pernah peduliin lah orang mau bilang apa yang penting eh uh, nggak ganggu piring makan saya ya. gitu kan jadi aslinya saya tuh saya hanya tukang parkir sama uh, calon uh, parfum McLaren? iya McLaren. McLaren tidak meng, mengidam-idamkan di dunia uh, artisan? nah kayak ya. beginilah kayaknya kameraan gila-gilahan enggak enggak dia enggak kepikiran dulu? karena uh, yang yang bikin saya hmm. yang bikin suatu... Uh, yang bikin satu peran Yoyok dan Willy ini uh, beliau ngasih tahu ke saya ke uh, Famous hmm. cuma tiga tahun Famous cuma tiga tahun? iya di kekaryaan nah, atas dasar apa? atas dasar uh, mungkin... <laughs> remembering si masyarakatnya mungkin oh, ya okay. karena kan bisa kemakan Jangan jadi rockstar, rockstar itu sebentar, mending jadi seniman Kata Beliau begitu, kata yang saya sebut guru lah Begitu Bapak Epikus Nandar oh, Begitu Kang siapa namanya kalau Mus. Di... Kang Mus Kang ya. Mus ya, Juga sama Julagan Apa? Kepiring? Iya <laughs> Apa? Apa? Apa namanya? Kecimpring Kecimpring <laughs> Kecimpring <laughs> Jadi uh, Kecimpring saya itu uh, ibu saya ya, nah khususnya Namanya bukan kalau nama Suna ke cuman iya. saya uh, dengan semangat kasih brand buat ibu dan bapak saya karena kan ke ibu dan bapak saya itu udah ketimbang ibu dan bapak saya, ke ibu dan bapak saya sudah udah di... wah udah, kan dibeli Temu. Temu. sama permugari, jadi Australia, ke sana tapi itu udah turun-temurun usaha keluarga udah, udah turun-temurun, jadi uh, namanya The uh, Njempring Palasarius Gagarumpi Gak tau saya juga yang penting itu aja dulu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kan iya, iya, Kang iya, Kang Dian, iya, itu menjadi Willy, iya, iya, iya, iya, dari sosok ini memang bener sosok, Dari sosok, ya? so -so sugre, eh sugre, suma Oh cuksuma, <laughs> salah saya. Maaf tadi saya, aduh para tukang grab itu ngasih tahu. Ah, ah, jangan, hot. salah, mal, aneh. Lanjut <laughs> yeah, lah, lanjut lah. Eh, kopi dulu, kopi dulu kopi. pak, kopi kopel lah. Jelas lah, biar gak salah paham. Ini biji kopi yang bukan biji bijian. Oh bean, bean or <laughs> not bean? <bit. laughs> mantap mantap mantap mantap, wah wow, <laughs> juara ya, <laughs> ngeri ngeri, ay bener sih, lanjutkan lanjutkan, seru nih kan, asapnya terus nih gitu nih, terus, iya, kan? kalau udah ngobrol, memang paling enak kopi dan rokok, nah mesti masuk nih rokok masuk. nih, kalau rokoknya kita terus beli cuman oh, di masa covid kan ini masuk rokok nih. di masa covid ini rokok seksetan oh. <laughs> serius iya, iya, bener, serius bener, loh seksetan gak tau pada guluf tikar gak tau gimana iya. tapi yang pasti mudah-mudahan dengan datangnya Kang Yana ke sini, Kang Diani iya. masuk lah nih, sudah agar rokok nih insya Allah ini bom nih, nih, nih, ini rokok nih pokoknya, rokok soalnya nih. saya doakan Neng. untuk seluruh produksi-produksi rokok hmm. semoga panjang umur rezekinya selalu. selalu melimpah dan tidak lupa ngopi. Wah. Nah, itu aja deh. Lanjutkan, lanjutkan. Lanjut, lanjut. Siap. Lanjut. ke arah yang tadi kan positif. kamu bilang endah gitu, dari turun temurun apa oh, iya. tuh tadi? Aku semulanya susah tuh bahasanya tuh, uh. bahasa dewa tuh. Soal kicimpring aja itu mas. <coughs> soal kicimpring udah di pramugari, udah kemana mana lah itu soal uh, kicimpring. kicimpring ya. Palasari udah udah terkenal lah istilahnya diangkat juga kan di preman pensiun ada, Kang Gus oh, iya, jual iya. ke cimpring iya, iya. itu memang, jadi lokasi syuting itu memang kediaman ibu dan bapak saya itu beneran rumahnya iya. kan? orang tuanya betul, kan, ya, kan? Betul. betul begitu nah Kang, bagi-bagi sedikit lah tips-tips bagaimana untuk Bomberman dan Bomberwati ini jadi begitu kita menghadapi dengan berbagai macam karakter yang kita temukan itu pasti iya. kan Ya, kalian ketemu nih dengan karakter-karakter orang-orang yang berbeda dengan pemikiran dan prinsip dan ide-idenya mereka yang berbeda-beda. Nah, bagaimana tuh di dalam situasi seperti itu? Hanya sedikit ya. Cuman ngasih tahu kita mah yang penting kalau bahasa suruhnya hati bersih, Kang. Hati bersih tuh hati bersih. Nah, uh, nah, gitu. Jadi nggak pernah eh uh, bersusut. Jadi ah ya enggak pedulilah, silakan ndak. Soalnya kalau mereka-mereka imbasnya ke mereka juga bukan ke saya ya. maksudnya gitu. Paling enggak di dalam pertemuan beberapa karakter itu kan pasti ada yang kenal Akhirnya Kang Yoyok, wah ini orangnya kayak gini nih. <laughs> yang yang selama ini hanya tahu kita hanya di layar kaca atau di uh -huh. layar lebar, oh ada di sini oh ternyata orangnya kayak gini. Iya. Nah, jadi banyak ianya. juga uh, Bang Oktav yang bilang karena mungkin masyarakat luas lihatnya cuma di sosial media, bukan ya, ya, ya? Gak tahu itu cara uh, mata visual kan? Oh, iya, saya so, pasti yo. Jadi susah ketemunya, birokrasinya harus kemana? Padahal kalau tahu, tiga, uh, tinggal ke pasar-pasar aja. Saya setiap pagi bantuin ibu saya bikin kicimpring. Serius, hmm. malamnya kalau nggak ada kerjaan, kayak gini lah kayak videoan kayak gini. Saya sering parkir di depan rumah sakit Muhammadiyah Indomaret. Banding, itu yang, ya, karena tidak jujur ya tidak mengidam-idamkan untuk menjadi apa menjadi uh, seorang aktor seorang uh, influencer seorang ah, apapun itulah yang penting yang dua yang harus saya jaga itu kerjaan saya, saya pada intinya pada intinya kalau saya lepasin ini demi ini well, bisa tiba -tiba, habis semuanya kalau tiba-tiba nih saya tahu tiba-tiba nih Panasonic Panasonic Music World iya gitu, yeah. Kang Bianiana tas dapat gitu gimana kan? Terima kasih ya loh, gitu aja bang. cuma gitu doang Iya cuma gitu doang Gak ada yang lain? Gak ada. Itu aja. Kan gak satu orang tuh buih bikin aduh agil banget. Iya iya iya. itu kan salah satu penghargaan. Tetaplah sila yang kesatu. Itu aja. berarti ketuaannya mah heza. Iya. Jadi gak ada gimana editing atau gimana gak, gak, Yang real real aja bang, yang real real aja. Ngeri bener-bener nih Kang Yoyo ini humble, santai, slow dia gak mau mikir mikirin yang bagaimana-bagaimana kepusing -bagaimana. pusing-pusing lah tapi sadar nih kalau kan Yoyo sekarang tuh memang salah satu bintang di Indonesia? Uh, sadar gak nih? berat sih enggak bang ya enggak tapi yang nanya tuh sadar gak, enggak jujur apa memang gak ada efek atau dampak bagaimana? karena yang saya tahu kan setiap uh, artis itu kan lalu kemana-mana kan di, eh, apa, gitu oh, lah apa gitulah tinggal di hotel enggak punya privasi iya punya privasi gitu. tapi biasa aja lah kalau hmm. saya mau uh, ada berpikir ke situ saya tinggal berdiri bang kata saya oke okay. kalau berpikiran seperti apa seperti berarti, berarti kayak gimana jadi, jadi kalau, kalau, jadi kalau kita, kita udah berpikir jauh kita tinggal berdiri aja kalau masih nginjetan jatuh jangan hmm. mau kalau udah terbang kayak angling dharma oh. boleh <scik> sombong, bener enggak <laughs> pasti nginjek tanah ngomongin dulu lagi kan ngomongin ini semakin seru aja peminjakan kita di, di, di sore hari ini emang ngeri. Kang makasih udah dateng ke markas kita nih kan saya kami yang merasa disini markasnya bom, markasnya ngeling bom bakas. tuh merasa bahwa punya kakak baru berarti di pulau Dewata salah satu destinasi dia pisang negara juga yang iya, senang loh. sekarang sepi udah sepi, sekarang bukannya sepi lagi sepi sejak jalan sepi yang saya lihat di kalender-kalender rame itu, itu yang di kalender daerah mana bang? Ke... yang ada Ya, daerah itu yang dilewati itu yang ya. Yang ada foto-foto potong kan, kalau di kota saya paling di situ tuh. Oh, mana? Lot, lot ya, tenang oh, loh. saya mau ngevlog di situ. Oh. Nah, ini yang sering ada di kalender-kalender saya udah di saya gitu oh. doang. <laughs> <laughs> Despini kata bom, bagikan sosok untuk sosok Kang Joyo itu apa? Bom, bom. Kalau terpikir kata bom itu bagaimana? Tiara tiarap <tuk> bom, tiarap! <tuk> pasti itu kan Kalau bom, gak balik ke setelan pabrik. Oh, itu bagi saya. <tuk> Jadi, kalau orang pesantren, yang udah di luar. Oke, ah, oke, okay, okay. Oh, berarti pernah di pesantren juga, Iya, ya. pernah. Walaupun tempe, <tuk> <tuk> tempe, tempe. tapi... tapi tempe, oh tapi... satu tempe tapi... tapi... tapi... tapi... tapi... bang bang -tab. tapi... tapi... tapi... tapi... tapi... mana pemburu kita belum tapi... tempe itu apa? Tempe itu mendoan, <laughs> kamu mungkin kan ronda. Jadi, uh, cuman salah satu, saya pernah uh, garis bawahnya aja, narapidana ya. uh, teralis dulu. Ya. Cuman, bagi saya itu sekolah lebih tinggi dari universitas. Hmm. Wah, beda pendidikannya beda. Tapi jangan sampai masuk, bro. <laughs> Jangan, jangan sampai jangan, jangan. cukup saya untuk dari si muda, eh, pokoknya mah ya berarti uh, definisi kata bom tuh tiara apa? tiara kalau ada ga definisi lain selain uh, berpikiran bom itu apa? bekas orang miring <laughs> <laughs> miring bukan berarti kita sengkrek iya ya. bukan masih bisa jalan lah. iyalah, Kalo kepiting kita... aja miring uh. mahal kok? Oh. <laughs> bener juga bang. Mana ada kepiting loncat-loncat sampai tuh almarhum Benjamin kepiting jalan yang miring, <laughs> kepiting tunggang tenguin yang lagunya itu aduh gitu tuh. Kaya terlihat juga kan miring-miring. Nah berarti kang Yoyo nih lebih sekarang ke dalam dunia acting ya, dunia artis orang segala macamnya. Dunia musik mana? Aduh, saya udah jadi ya, pertamanya ya. gini nih. <laughs> saya diajak sama kang Epikus Tandar ke sebuah kafe, ya guru saya di, di ke, ke, art, ke art ya, lebih ke art jadi yang kesini disuruh kesini ya, kesini kesini, kesini, kesini. disuruh nyanyi tuh Kang Epi hmm. yuk kamu aja yang nyanyi aduh bisa saya kan sekedar nyanyi-nyanyi ke pasar bang oh lah. Ya. ternyata di, direkam oleh si yang punya kafe itu oh. naiklah ke sosial media dan ya. sampai sekarang dan itu juga nanya BAM ya kan? itu BOM! BAM! itu memang benar karena desain BOM! padahal Aduh, jauh tuh Bang, lagu jauh. Lagu apa gak? lagu apa ingat gak Mas? Panela. Panela. Lagu itu bener asal Malang tuh. Iya, betul. Juga, juga mas Nepal halo uh, <laughs> itu, ya, ya, ya. itu salah satu aku nge juga sama mereka. Aku favorit. Saya juga. sampai ditelepon, sampai uh, saat ini saya merasa bangga saya diajak untuk uh, bikin klip sama dia. Sama si? Maskit Nep mas di Malang, nah, uh. Dikit aja. Sedikit aja nyanyiin biar gak potong juga itu Sejaan kau mendua kayak gitulah wuih pisau memang, <tis> memang memang gak bohong sih kalau biasanya memang kalau dunia perfilman itu gak jauh beda selalu berikatan dengan dunia musik selalu iya jadi um, kalau ngobrolin tentang musik seperti yang <tis> saya bilang tadi eh <tis> uh, saya bukan eh uh, mengidam-idam menjadi musisi, menjadi vokalis atau apapun, tapi secara tidak e, disadari, secara tidak disadari musik yang masuk ke saya gitu bang, dari dulu. Memang dididik, e, bapak juga ada niat. Untuk iya, keluarga itu. saya, e, bapak khususnya, bapak itu salah satu personil juga di dunia musik Latin Indonesia. Indonesia, oh? El Sonbero. El Sonbero. Iya. Wah wow, dulu banget, iya, dulu iya, banget. Iya, iya, iya. Dan beliau di El Sonbero. Konga. Itu, Konga, ya. Iya. Oh, itu susah loh kan iya, nah, sampai saat ini loh. saya nggak bisa susah itu kok, Sering. karena dipakai feel diamnya. mainnya iya keteng-keteng-keteng dan mengikuti aluran-aluran ya itulah mesti berarti ke ya iya, ke latin wah ya? ya, ya? oh, ngeri ngeri ngeri kang sebelum kita berpisah, kasih sedikit lah motivasi-motivasi oke okay. kalau memang salah satunya berarti benar sembilan iya kan? yeah. salah dua ya berarti benar lapar kan? oke okay. <laughs> pokoknya tetap putus asa dan jangan semangat eh uh, bagi para bom bom boys dan bom bom girls uh, okay. sekarang saya ada di salah satu negeri impian saya pokoknya mah ya cita cita saya pengen ke sini alhamdulillah uh, tercapai walaupun saya ada double ada pusing nggak <laughs> tahu nggak tahu kenapa ini ya uh, yang penting uh, sayangnya orang tua aja selagi ada itu aja deh. Ya, itu aja ya <laughs> itu aja sama-sama bang -sama, waktunya jangan lupa juga ini di subscribe ini ya? subscribe like comment dan share dan jangan lupa nih ada lonceng tuh bom Uno dah stres bong <tuh> bong wajib si nyeret <breakup> <tuh> love nya ke korasol oh iya lupa. <laughs> oh iya iya iya. Aduh, maaf, Bang. Eh. Kalau ada apa dong, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah dibayar? Gak. Sama, gak. Gak. Gak. Udah dibayar sama kru katanya, Pak. Oh, gitu. Ya. Kan sampai ketemu lagi. Sama-sama, Bang. Yuk. Ini mau nyobain saya setan? Saya satu aja ya. <laughs> <Kau di> jalan. <laughs> <laughs> Oke. Okay. lu 2 C bang